Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat berjumpa kembali dengan channel Pelayanan Anda yang akan mengabarkan informasi seputar sepak bola. Tim Tengku Argentina secara meyakinkan berhasil lolos ke babak final setelah berhasil mengalahkan tim Kroasia dengan 3-0. Final yang keenam kali selama tim Tengku Argentina ikut Piala Dunia. Main di Lusail Stadium, Messi membuka skor untuk pertama kalinya tim menit 34 melalui tendangan penalti 5 menit kemudian, giliran Alvarez melalui aksi individunya berhasil menambah keunggulan untuk tim Tenggo Argentina babak pertama usai, tim Tenggo Argentina masih memimpin skor 2-0 Pertandingan berakhir, keunggulan 3-0 tidak berubah dan Argentina berhasil melaju ke babak final Dan di final nanti, tim Tenggu Argentina akan ketemu dengan pemenang antara Laga Prancis melawan Maroko